Kita mulai lihat tawuan dan solat tarwi tawuan per sunnah di sunnah yang kita balik-balik solat tarwi dua puluh hari kita jaga lima waktu tak bolong-bolong masyallah tidak ada gunanya tarwi tak? Tidak ada gunanya tarwi tak? Iya. Kenapa tarwi ini tawuan? Tak sependekin sempat cuma sun. Sunnah yang wajibnya itu maktubahnya yang lima waktu. Itu wajibnya. Di Itu wajib. Jidnya. Sementara kalau kita ini solat terlalu banyak sekali kita tempat. Ya giliran nanti solat lima waktu. Allah warab di malam lagi. Di rumah kiga atau bagaimana. Siasa nanti solat puasa hati itu. Siasa semua amalan. dibuang bulan Ramadan TNI. Kenapa? Karena solat tak tidak kita jaga.